Yo, apa kabar kalian guys? Sorry banget, akhir-akhir ini aku jarang update banget ya Udah berapa hari terakhir aku update video Sekarang aku mau bagian kalian cara membuat case customnya Dari awal maksudnya Kita membuat konsepnya bagaimana Dan kebetulan saat ini aku ada customer yang pesan case custom Dan kalian bisa lihat aku prosesnya membuat gimana Dari awal yang dia minta cuma yang bagus dan yang bagus itu gimana dan aku mudah ide lalu aku akan selamat bagian kalian seperti episode kali ini aku tekan kepada kalian dan kalian bisa tiru ya atau mungkin kalian bisa modifikasinya boleh juga dan ini aku pakai Photoshop ya softwarenya mungkin kalian bisa pakai fix art apapun yang yang kalian kuasai tentunya, jangan sampai coba-coba yang belum kalian kuasai nanti malah hasilnya nggak maksimal mending pakai software yang kalian kuasai oh iya aku mau mengingatkan ya, kalau kalian melihat di channel aku ini kan banyak banget video tuh jadi mending kalian beralih ke playlistnya playlist itu aku udah kumpulin satu satu beberapa video yang sesuai dengan judul playlistnya jadi kan gak bakal bingung cari kalau yang satu ini nanti aku akan masukkan ke playlist custom case jadi kalian bisa cari disitu bila kawan kapan-kapan mencari video custom case nah untuk biar ya gak hilang video ini kalian ya, bisa klik subscribe di channel kanan ini lalu kalian bisa klik like dan klik share video ini bila kalian ingin memberikan ke teman-teman kalian untuk ide-ide aku kayak ini dan jangan lupa kalian komentar juga ya gimana komentar kalian apakah ada tambahan juga boleh ke aku atau mungkin kalian punya ide bisa aku buat videonya di next video oke okay? kita langsung kembali ke monitor ya Nah, kita bergeser ke monitor, lalu kita persiapkan bahan-bahannya dulu. Seperti kita siapkan gambar HP model yang kita mau buat. Ini aku udah siapkan 4 gambar, oh, 5 gambar link. Nah, kita buka dulu gambar HP-nya. Nah, ini HP tipe Realme C15, kalau nggak salah. Nah, aku pakai bahan-bahan seperti ini, ada kubu kupu ada taplak meja kayak tadi kotak-kotak motifnya dan background bunga-bunga seperti ini, aku nanti akan ambil salah satu aja buat penghias, nah kita langsung pakai photoshop kalian sebenarnya bisa pakai apapun, yang penting kalian bisa paham atau bisa enjoy lah untuk memakainya gak harus photoshop ya kali ini aku pakai photoshop, seperti biasa kita klik new layer lalu tentukan ukurannya dan pastikan kalian tahu ukurannya dulu aku setting ukurannya dulu ini seperti pada gambar ini ya jangan lupa kita klik CMYK karena ini buat mesin cetak ya, kita harus pakai CMYK kalau kalian untuk gambar itu bisa pakai RGB, gak apa-apa, kalau untuk kepentingan cetak kalian harus pakai CMYK itu harus di garis bawah ya karena beda fungsi penggunaannya dan sekarang aku udah mengukur ukuran permukaan dari hp yang mau aku jadikan bahan untuk job kali ini dan ukurannya itu adalah 17 7,6 cm nah kita langsung klik ok seperti biasa nah Seperti inilah bentuk view-nya nanti, hp-nya seperti ini. Nah, lalu kita tarik gambar hp-nya ke sini, lalu kita sesuaikan sesuai bentuk dari kanvasnya. nya lalu kita transparansi fill nya dikurangi biar nanti kita bisa mencocokkan posisi yang pas agar terhindar dari terpotong oleh lubang finger atau lubang kameranya karena case kan ada permukaan yang lubang ya karena untuk gunanya untuk kamera sama finger itu jadi kita usahakan fotonya nanti nggak terpotong itu guys jadi caranya begini nah kita sesuaikan tepatnya, Jadi kan enak tuh gambar HP-nya ditransparanin, lalu kita bisa sesuaikan sesuai keinginan kita. Nah, seperti itulah kurang lebihnya. Kita hilangin dulu yang ini, yang gambar background HP-nya, karena kita udah cocok, ya posisinya. Lalu kita tarik bahan yang akan kita potong, ini kupu-kupunya. nah kita cuma butuh bumbunya kubuk aja kita ambil yang bagian ini nah aku butuh yang ini aja biasa kita hilangin background-nya. aku yakin kalian pasti bisa sih kayak ini kalau kalian belum bisa kan bisa lihat tutorial di manapun ya di channel channel manapun cara menghapus background. Nah, itu juga udah banyak yang ngasih tutorialnya. Kalian bisa lihat itu ya. Karena aku, aku di sini cuma menerangkan aku cara karena aku cuma di sini cuma menerangkan cara aku membuat konsepnya. Jadi kalian bisa meniru cara aku memodifikasi gimana mendesain dalam hal cocokku untuk case custom ini ya. Nah, kita harus detail ya soal pemotongan karena ini untuk cetak ya jadi kita nggak boleh sampai memakan warnanya atau jembrat gitulah kita usahakan rapi ya Nah setelah selesai kayak gini kita langsung tarik ke gambar yang tadi atau kita kasih warnanya kita percantik lagi pertajam dengan menaikkan levelnya dikit Biar kelihatan, oh iya, kalau dicetakan jika kalian warnanya semakin terang atau semakin gelap, nanti hasilnya semakin gelap, guys. Jadi, usahakan warnanya itu terang, bukan gelap ya, diterangin biar nanti hasilnya lebih terang lagi, nggak gelap. Nah, seperti ini contohnya. Awalnya kan di bawahnya itu, nah, yang sekarang jadinya seperti ini nanti hasilnya akan terang guys kita namain butterfly lah. nah udah sampai sini kita lanjut ke proses penempatan kupu-kupunya kupu-kupu ini rencananya kayak aku model seperti menghinggap lagi menghinggap ke bunga gitu lah jadi kesannya aesthetic gitu karena backgroundnya kan udah daun-daun Nah kita tinggal cari bunganya nanti Nah si kupu-kupu ini kayak seakan-akan menghinggap gitu lah. Dan tengah-tengahnya itu ada fotonya nanti Soalnya ini kan nanti pesanannya si cewek ya. Karena ceweknya itu bilang pokoknya yang bagus gitu Jadi ini aku usahakan semaksimal mungkin Dan aku tawarin konsepnya dan dia bilang oke okay, ya udah kita eksekusi nah ini bunganya aku ambil dari sini dan aku ambil beberapa aja bagusnya gimana dan aku cocokin sesuai posisinya yang aku mau aku cukup ambil tiga deh kayak nyatain untuk yang kali ini kita hapus backgroundnya dulu seperti biasa kita pilih bunga-bunga yang posisinya emang sesuai jika sudah ketemu bunganya seperti ini yang kita inginkan sesuai ya aku cuma butuh tiga ini Udah ketemu tiga bentuk bunga yang paling sesuai nah sekarang kita atur tempatnya kayak gini kita seperti paket bunga gitu loh yang kita mau berikan kita ke cewek ke cewek kita nah seperti inilah konsepnya kan tadi aku bilang kayak kupu-kupunya itu menghinggap bunga nah tengah-tengahnya itu nanti ada foto orangnya yang punya seperti itu nah yang ini tuh buat penghias aja lah di bagian bawahnya satunya nah setelah selesai tinggal di blok kita geser ke dekatnya kupu-kupunya ya kita coba nah seperti ini guys bentuknya nanti nanti tengah-tengah sini nanti ada framenya di bagian pucuk bunganya itu nah ini kita masukkan fotonya nah seperti ini inilah kan cocok banget tuh sama fotonya backgroundnya hampir samalah, warnanya ada pink-pinknya gitu ada putihnya juga kalian harus sesuaikan sama bajunya juga ya kalau mau mencari background untuk seperti ini jangan sampai warnanya kontras karena nanti hasilnya kurang bagus sih nah ini kita menyesuaikan kita tarik ke bawah biar kupu-kupunya ke atas lagi Nah, kita sesuaikan lagi ingat jangan sampai kena kamera atau bagian finger -nya. nah itu kan kelihatan tuh ada lingkaran baris kamera itu ini udah sesuai persis sama permukaan si HP nya jadi kan gak perlu apa khawatir untuk terpotong nah ini kan kita posisikan sesuai itu kita turun lagi karena apa ya ternyata jaraknya terlalu dekat kita pindah di sebelah, -sebelah kanan nah tinggal gitu aja direfleksi nah gitu ini lagi aku menyesuaikan posisinya ya karena agak susah sih soalnya modelnya itu kak melebar HP-nya itu memanjang 7,5 cm lebarnya cuman jadi kita agak bukan susah ya Kak apa ya kutu teliti biar kita enggak sampai jembret keluar gambarnya nanti hasilnya seperti inilah kita coba ya akan ke atas sedikit bunganya ke pojok jangan sampai kena rambutnya orang itu ya nah seperti itu gimana baiknya lah jika kalian sering-sering membuat kayak gini akan terbiasalah untuk mendesain atau memposisikan sesuatu sesuai posisi yang enaknya gimana dan itu pun akan terbiasa sendiri nah ini aku lagi nyari gimana enaknya ya posisinya itu mungkin lebih enak kayak gini nah ini preview tanpa bentuk hp-nya jadinya tuh orang gini kan lebih enakan nah keputusan finalnya aku enggak pakai bunga yang bagian bawahnya cuma bunganya itu bagian atas saja yang bagian bawah aku enggak jadi aku hapus yang tiga aja ya, di atas cukup biar enggak terlalu rame desain finalnya aku tambah kupu-kupu jadi dua tapi aku apa ya aku balik nah seperti ini nah aku balik seperti ini lalu aku taruh di bagian bawahnya karena itu kan ada tangkai daun itu ya ke atas nah ini seakan-akan udah nempel disitulah merambat kubu-kubunya di bawah nah jadi deh finally hasilnya seperti ini guys keren kan nah kita tinggal atur ya posisinya yang finalnya gimana seperti ini jika sudah selesai jangan lupa kalian save lalu kita tinggal bawa ke mesinnya dan kita tinggal tunggu hasilnya nanti aku akan kasih preview hasilnya setelah video ini selesai nah kita sesuaikan dulu ya apakah nggak kena kamera atau fingernya takutnya nanti kepotong atau gimana kita pastikan dulu jika udah yakin kita langsung save tinggal eksekusi ke bagian bahannya langsung kita print oke okay.